Oke teman-teman Oke -teman. sekarang menemukan lagi di panggul tuh. Nah, kita kerja lagi Mudah-mudahan ada belutnya selit tarik selit sedap uh ada nah, teman-teman nah. langsung ini mana langsung lapar ini udah ternyata. udah lapar nih teman-teman langsung tarik terus spot katanya sikat terus nah, dikasih ampun bau ya kan? iya. tuh uh kayaknya tapi tarikannya mah eh tuh iya, detik mah, ya, sana. hmm betik ya lagi -lagi uh lagi -lagi tarik lagi -lagi. tambang oi eh. tiga nama ada aduh mantap itu oi Aduh Aduh oh duh mantap temen temen lumayan ya mak ya tarikannya eh endong ngeng. oke kita tarik pelan pelan temen temen kita lihat penampakannya seperti apa ini blue tapi kalau tarikannya lumayan dan jangan lupa juga di subscribe ya di channelnya hobi kang deddy ya tambah semangat untuk membuat videonya channel kang anto mah nggak usah oh ya dengan ini kang anto di anjar matot hayang di subscribe channel ini subscribe nya wih mantap yoi mana penampakannya yang aku Pucuk dicinta, ulam tiba, kita tunggu. Sok, saya rabun. Pulang, Gede ya yes, ya, eh gitu. babon tuh. tuh. tuh yata, banyak gini itu? Ah bohong. Oh, sastiri, tenang, nah. tuh, jelas gini gini Hey, dewasa. Nah. Eh dewasa, eh ah. dewasa, iya tuh. Kita dibukakan saja, tidak ada liangnya. Kita kentah, liang, kah dibuka. Kulengin, ceklan tu. ya tuh, kulengin mah. Kau dia, kah orang bukakan, kenapa penasaran pisang, tuh, tuh. Terus dia orang menarik, bela. Oh, oh, oke okay, tang penasaran. Ya, Yang itu, panggilkan dari nah, jadi. Nah. Asistenku rushing bager. Antiran Mancing brutal sih bener yang jadi, oh, jadi, tuh. Pinter kurang-kurang jadi dikasih sama Kang rebut lagi. Ha antos dapat cenah nganter Oh, tiga saha. Si Arab gitu deh, tuh cabe, cabe cabean cabe, cabe cabean lumayan daripada tenarik. Eh, cabe, cabean kayak e, gitu. ayah, Cukurang, Iy, ya. ayah, e, lempeng, nih. Eh. orang lumayan, uh, lumayan. Udah, ya. okay. di, lah di-review yang lemponya, kata itu tuh eh, 4 menit, Sia, kok sok eh tarik yang muter, wujh, lumayan, tadi, lain koneng, eh. lain gimana? Ya. Oh, imbang, ya bakal imbang mantap, eh lumayan meru er, iya, dari luar ke dalam. Eh pernah, pertama kail India. Iya, kail, kail India Kail YouTube malas, er, eh. Dia lebar, <laughs> nah Yaitu, teman -teman. Anganto, ho, masuk YouTube ini. Hmm. Lah, iya, iya. Oh, gitu. Oke. bener ya utang di Parima. <laughs> kita bawa anak, -anak. Eh, saya juga nuk. jadi asisten, lagu uh, uh. ayam nanti narik, langsung ditarik <laughs> oh, lumayan. saya narik juga. Uih, saya, wey, narik cina, saya cina, Mantap, tahu sendirilah siapa yang megang mantap, berarti yang mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, kalau di daripada mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, daripada mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, kalau mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, tapi itu lumayan, Tapi ini hari ini narik. ini ya, kurang ya, efeknya ya, efeknya ya, efeknya ya, efeknya ya, efeknya ya, efeknya ya, efeknya ya, efeknya ya, efeknya ya, Anto ya, efeknya ya, efeknya ya, efeknya ya, efeknya ya, efeknya ya, Kang Anto efeknya ya, nah, efeknya ya, ya, efeknya ya, Sabarlah, sabarlah. Itu juga, itu juga sudah baik, itu sudah narik tuh. Soalnya kalaupun pancing, Kang Deddy yang dapat juga, ini kan Kang Anto yang bikin. Aduh, karena Kang Anto, eh, Anto sih yang tindak. bikin pancingin, karena eh, aduh. <laughs> Mantap banget. Uh. Oke, mungkin ini nanti akan tayang di pas berapa ini nggak tahu nih. Uh. Soalnya banyak banget nanti, mungkin videonya akan dibagi-bagi teman-teman. Soalnya ini perjalanannya satu hari nah mungkin kita akan bikin konten satu hari di sini ya Kang. Uh -uh. Akan banyak bagian dan jangan lupa saudara. dukung channelnya hobi Kang Deddy pokoknya jangan lupa ikuti terus gimana keseluruhannya jangan lupa apa bantu, eh, kan kaluhur, eh, saya kan kalau udah saya tipe bantu, bantu ah. juga channelnya Kang Deddy dari hobi ah. Kang Deddy yang pastinya juga pastinya ah. support lah biar ya, tambah semangat. semangat lagi bikin kontennya ah. dan kita eh. cari keseruan yang lebih Oke, seru lah kalau, untuk salam salamnya ini salam-salam banyak banget ini mungkin di komentar di komentar Metod, banyak banget yang pengen disalamin ini salam-salamnya buat semuanya aja, gak bisa disebutin satu-satu karena banyak banget. Uh -huh. Dan satu lagi teman-teman, buat yang komentarnya belum dibales, itu mungkin gimana ya? Gimana hanya ngebalesnya kan? Uh, mungkin minta, kan? Minta maaf lah, kesibuk gitu. Minta maaf, soalnya Kang Anto di Malaysia bukan istilahnya gimana ya? Cuma bikin konten apa gimana? Uh. sini tuh kerja juga. Ini mah kalau lagi longgar lah gitu ada waktu baru keluar. Jadi kalau lagi gawet, uh, uh, berhenti gawe, gitu gitu. berhenti kerja gitulah, rehat itu. Berhenti gawe kan? Hmm. Jadi Kang Anto mungkin kadang semah. Oke okay lah. Oke lah, pokoknya ikuti terus gimana keseluruhannya teman-teman ini persembahan buat kalian. Uh, Mantap. Jangan lupa like, comment, dan subscribe nya. Salam satu hobi. Mantap. Hmm, maya 7 lebih.